Muhammad Rizki Ya nanti kita oh, setiap closing ada UMR ya Sebelum live kali ini di closing Rupanya UMR Ustadz Muhammad Rizki Bilar Memberikan tausiah berbeda dari live-live sebelumnya Lebih bermakna dan tentu banyak cerita serta ibra Dia mau ya Baru sombong Yang sombong itu saya mengingkari kepunyaan orang lain padahal orang Itu sombong Itu baru sombong ya. Masya Allah katanya, Masya Allah ayah sambil nunggu nunggu jawaban. Um, Papa bilang mau ngasih hadis. Apa? Inalhamasopi. In <laughs> Semudah Allah bisa orang-orang yang sabar. Coba um, kasih ini dong. Apa? Kalau sabar itu harus harus gimana? Tips sabar. Tips Sebenarnya tips, tips. ini kita harus ingat bahwa kematian itu selalu mendekati kita. Jadi kita ini kakak-kakak berbicara ini ya untuk orang yang yang selalu mengumpulkan keburukan dalam dirinya. Karena orang lupa bahwa kematian itu bisa mendekati kapan aja. Jadi nah, kita nggak punya bekal, nggak punya bekal kebaikan. Lalu apa yang mau kita bawa untuk dirinya nanti? Ada satu cerita, ada satu kisah dimana mana ada orang di ceritanya, ada satu manusia ini dekat banget sama mereka Malu oke, okay. lalu dia bilang lah lalu dia bilang lah, ngomong nih ke mereka Malu Mereka Malu, kita kan sonit nih, kita kan sahabat gitu. boleh dong, nanti kalau aku udah mendekatin aja aku kamu kasih tahu ajal aku kamu ingatin aku, supaya aku bisa sempat bertobat." gitu oke okay, kata dia, aku akan aku akan uh, mengingatkan kamu kata supaya kamu sempat bertobat. Okay, berpisah, lalu sebulan Dua bulan sahabatnya, sahabatnya meninggalkan dunia Tiga bulan kemudian Lima bulan kemudian Orang tuanya meninggal Lalu tetangga yang meninggal setahun kemudian Tahun, tahun berikutnya Datang sama mereka mau tadi Lalu ditanya sama si Si tulang ini Eh malaikat, Kamu udah datang Kamu udah datang ngapain tadi Terus, si malaikat ini bilang bahwa kedatangan hari ini untuk menjemput orang itu. Kami dong orang itu. Kan kamu udah konyak, kan kamu udah janji bahwa kamu akan mengingatkan saya kalau kamu, kalau kamu uh, mau jemput saya nanti. Kok kamu gak mengingatkan saya? Kata dia. Terus, malaikat itu cuma bilang ini. Hey, sesungguhnya saya tuh sudah mengingatkan kamu dengan kematian di sekitar kamu. Kamu ingat, sebulan pertama Sahabat kamu meninggal dunia tiga bulan kemudian orang tua kamu meninggal setahun kemudian ketaknah-taknahan kamu itu meninggal semua itu adalah bentuk pengingat saya pada kamu tapi kamu hanya tidak sadar dengan cara saya mengingatkan kepada kamu bahwa kematian itu bisa datang kapan aja hmm. ya? dia lupa dia nggak sampai Oktober dengan dirinya sekarang misalkan dia akhirnya artinya mengingatkan itu ya eh, dengan cara itu tadi saudara-saudara meninggal iya, UMR bakal berjalan tanah buruk tiba-tiba tinggal Muhammad bisnisnya karena nasib itu kan tidak bisa dihindari ya betul tanah buruk dari ini karakter baru ya, ya betul <tabur> <tabur> <tabur> dari UMR kirain mah UMR lagi Ustadz Rizk Muhammad Rizky Ya nanti kita Aduh. setiap closing ada UMR ya Oke Oke nanti kita Kita harus mengingatkan dalam kebaikan lain Gitu tapi, tapi bukan berarti ya Kadang-kadang uh, orang suka Menyepelekan gitu skeptis gitu Dari mulut siapa yang berbicara Kalau bisa kalian itu harus selalu Melihat bukan dari saya berbicara Tapi dari isi yang dibicarakan gitu dan kalau iya benar dari sini, saya sini sampai sampaikan bukan dari, bukan menilai dari siapa akan berbicara iya karena, kakak pernah diajar kan saya terimalah se segala sesuatu apapun itu, meskipun keluar dari lubang dubur Enggak semua yang keluar dari lubang dubur itu baik coba contohnya apa? sesuatu yang keluar dari lubang, lubang dubur, tapi sesuatu itu bermanfaat buat kita Kopi, kopi, kentut, bukan, Pak, nah, dari dubur, dari dubur, dari itu kan ya. Kalau di jadiin behan, enaklah. Nah, apa itu, <gir> yang, kan? dari, <tik> yang dari yang dari, <tik> dari yang dari lontong dubur apa? Ya, ya, bukan itu kan bisa jadi pupuk, maksudnya bahasa Indonesia, benar, maksudnya kan behan. Kalau dia ada yang sering ngomong makan telur. Oh iya, telur, telur yang <tik> mana? Nah, itu artinya kalau ini jadi punggung, jadi dari, dari yang iya, dari, dari, dari paling Sekalipun itu dari lubang lubur, itu nggak semuanya. Belum tentu tidak mendatangkan manfaat buat kita, contohnya dari, dari telur tadi dan telur yang keluarnya dari lubang lumbur. Artinya, ternyata, ternyata mendatangkan banyak gizi, manfaat Lewat protein, dan sumur sumber vitamin lain Ya, sudah ya. eh, hidup UMR katanya. Hidup, Oke, hidup, oh, ya. okay. Okay. Okay. Closing, Bapak UMR katanya Oke okay, guys, udah pada CO payment, kita pamit undur diri. Ini <Tan <tansi> ya, ya, kan? <tansi> tentu juga <jadi> berbukas, Bu. Iya, <penyakit>. benar Benar, Iya, kan <tansi> kalau ditahan, tentu enggak jelas. Tapi kan tapi enggak diambil. Dapur, dapur. Gimana? Sudah yeah. ada yang payment? Ayo kasih waktu semenit Manku lagi buat ya. payment ya ah, iya, iya. Ayo, kalian banyak masukin di keranjang ya tapi belum di payment ya, Ayo, okay, ayo. ayo Saya, saya dulu, Sam saya ngaku ada kamu, kalau itu part of bed Lah kita terbang sudah Iya, <susuk> oh, makasih eh, yang udah nonton ya Thank you, berita. makasih yang udah beli ya Makasih udah ya. Uda payment Makasih yang well, udah nonton untuk live kali ini, thank you, dadah Bye bye, wassalamu'alaikum Semoga sehat terus ya, mulai terus rejutinnya ya Amin, amin, dadah Oke malah cepat. Karena aku udah diet nih pakai si cemilan sehat ini. Mantap dia. Saniyah diet, diet, diet. Tapi pintar malam bikin kepiting. salahin, salahin Jadi aku mau ceritanya semua aku bikin kepiting kan. Terus aku pikir gak ada orang, jadi aku kasih Saniyah banyak banget. Tiba-tiba suami aku sayang abis. Saya mau lagi dong.